Sebelum, hmm, ini pecah apple otomatis Eh, pecah apple, pecah loh otomatis Dapat ya, kumbin yang ketiga gak mau dapat skater cuy Nah, ini dia, ini dia Oke, okay, nice, diganti dengan pisang pecah Daripada skater pertama dan kedua Oh, beneran gede guys ya, udah Ya, awala- wala, -wala ya udah kelihatan guys ya Kali 15, kali 12 pecah jadi ungu, paling gede saya tambah lagi, ada beberapa pecahan lagi buah buahannya nice banget, kali 30 m 41 kok Langsung Meledak ledak satu koma 1,1 mantap. Halo guys, kita jumpa lagi di sini bermain lagi di Sid Bonanza dan lebih depannya di channel Seng kita ini guys ya. Oke, langsung aja kita gaskan naikin bet 3000 modal 100.000. Kita kasih langsung 30 putaran turbo spin untuk di awal-awal tanpa basa-basi, tanpa manual manual ya guys ya. Kita gaskan lagi di sini kita pakai pola baru nih guys ya. 30 manual eh, 30 turbo dulu di awal-awal ya. Langsung naikin bet 3000. Wuduh jadi uangnya pecah oke okay, dan seperti biasa guys sambil nunggu kita dapetin spin, ada kalanya atau ada baiknya dibantu-bantu share share komen dan like nya juga ya yang udah nonton kontennya atau yang udah nonton di channel ini guys ya yang belum subscribe boleh dong di subscribe dulu nyalakan juga notifikasi loncengnya mumpung masih gratisan ya guys ya disini kita bakalan atau berharap bisa dapetin profit lagi dengan pola baru nih guys ya kita mainnya di seat bonanza yang ori original ya guys ya yang enggak ada yang ada gula-gulanya ya guys ya Oke, okay. untuk pertama 30, quick, uh, 30 turbo dulu ya guys ya 30 turbo dulu, double bed aktif, bed 3000 Kita lihat disini Hmm, sekitar 3 terus Atau lollipop 3 terus yang keluar ya Masih belum, hmm, ini pecah apple otomatis Eh, pecah apple, pecah otomatis Dapat ya, skater ya Sudah kita tandain coy, kalau main di silver, uh, silver dan janya guys ya Oke, okay. first pin pertama kita lihat ya Semoga langsung connect, oke okay, connect beneran Bagus dua kali <coughs> di sini ada tiga perkalian ya Oke lebih awal-awal perkalian uh, putar-pertama konek itu itu uh, sinyal bagus ya sinyal bagus dari prispin ya semoga aja ya soalnya kalau 123 nggak konek itu udah lain deh Apakah cuman di awal-awal doang ini menecek perkiraan kita guset dah 600 perak doang perkalian gede banget 23 sayang banget coy cuma 13.000 uh, 13 nah ini dia <tuh> Kali 5 doang giliran yang penting gede 5 doang perkaliannya cuy Last spin terakhir hmm, main lah ya Masih belum belum bagus bagus banget Tapi nggak papa nambahin saldo kita Dapat 100 ribu Naik lagi di sini saldo kita 161 Dapat satu kali free spin pertama ya Oke turbo spin kelar Pola pertama kita naikin bed. Langsung kita gaskan 30 putaran kedua Masih sama tetap sama ya Turbo spin kita main aja. Ya, guys ya 6 nih Naik bed ya kita naikin bednya, bed 3000 udah dapat scatter kita coba naikin bednya di 6000 ya semoga di sini kita main barbar -bar dan hasilnya juga barbar -bar ya mudah-mudahan ya guys ya <laughs> oke kita lihat 15 putaran lagi oke hijaunya pecah oke <coughs> hijau ya hmm pecah dong jelas love pecah dapat terus kan udah dibilang guys ya kalau love pecah di gue nanja kalau ada 3 lollipop itu bakalan fix dapat scatter ya dapat lagi yang kedua ya kayak gitu lagi ya bolanya ya Nice banget. Oke, okay, putaran pertama, putaran kedua nggak connect. Please, aduh, Tidak putaran di awal nggak connect. Waduh, empat, <tuh> waduh, lima, enam, ma. <tuh> Kena skater gabut kak kita ini. Sepertinya ya, coy. Kena atau dikasih skater gabut katanya. Isinya cuma berapa nih? 68 puluh terakhir nggak konik juga, cobet enam kah, coy? Nas katet gabut gitu ya. Enam kado doang. Banyak anginnya di tadi, guys ya. Oke, nggak apa, apa Kita lanjut lagi, selalu kita masih lumayan juga. Di sini masih up. Kita cari lagi Sekitar ketiga atau free spin ketiga gratisan. Kalau dapat syukur, kalau gak dapat ya gimana lagi, guys ya? <laughs> Optimis aja ya. Gak boleh pesimis ya. Mudah-mudahan dapat lah ya. <coughs> kita pakai pola 30 30 nih ya. Turbo spin semua ya, guys ya. Cuman beda bet ya. Makanya itu guys ya, kalau nonton, kalian uh, kalian lagi nonton, jangan sampai di skip-skip biar nggak ketinggalan momennya ya. Oke, okay, 30 putaran kedua nggak connect gak ada dapat free spin lagi ya, cuma satu kali. Nah, kita tambahin ke 30 putaran berikutnya, cuman di sini kita pindahin jadi quick spin ya guys ya. 30 pertama turbo, kedua turbo, ketiga quick spin. Bettingnya sama nih, 6K. selalu kita di sini balik modal. <tuh> kita lihat mudah-mudahan dapat free spin disini dan kita bandingkan. Free spin mana yang jago kalau dapat ya? di quick apa di turbo ya mudah-mudahan sini dapatlah lah ya ayo hey dong, please spin lagi boleh lollipop 4 apple pecah, oke okay. jelly hijau kurang satu nice, apple, jelly hijau. pisang manggis, ada lollipop 2 biji nggak mau nambah lagi 15 putaran lagi, sisanya dari 30 bit mudah-mudahan bisa dapetin free spin hey dong, lollipop 4 dong, please Aduh saldo mulai turun coy 50 ribu atau gocap nih sisanya kita nih salah 8 putaran lagi Waduh oh loh pecah Skater Aduh ah, tumben guys ya <coughs> Tumben yang ketiga gak mau dapat skater coy Nah ini dia Ini dia Oke okay, nih nice. Diganti dengan pisang pecah baru skater guys ya Oke okay, dapat kita nih Skater ketiga Mudah mudahan disini istilah bagus Lebih gede daripada skater pertama dan kedua Oh beneran gede guys ya Udah dia ya, awal wala ya udah kelihatan guys ya Kali 15, kali 12, peta daily ungu Paling gede saya ditambah lagi ada beberapa pecahan lagi buah buahannya, naik banget Kali 30, eh 41 kok Langsung Meledak 1,1, mantap banget hmm. Akhirnya ya Keter ketiganya baru dikasih yang mantap mantap Daily ungu lagi Kasih lagi perkanan gede Oke, okay, kali 5 ya enggak apa-apa. Oke, okay, tambah tambahan in, uh, profit lah ya. 1,2 guys ya. Sisa beberapa lagi nih? Kita putaran lagi. Oke, okay, tambahin lagi dong. Oke, okay, lumayan 3.800, 319, 72k. 1,3 udah dapat. Ini mah udah tenang guys ya. Udah nyenyak di sini, udah nyaman kita di sini. Udah santai, profit udah di depan mata nih guys ya, tinggal kita <tuh> kelarin ini auto spinnya dapat profitin lagi. Aduh nggak mau deh guys Oke disini kelar ya 30 putaran ketiga Disini bakal aku turunkan batnya jadi 1000 rupiah Kugaskan tambah putaran terakhir Atau uh, pola spin terakhir 20 quick Di bettingan 1000 guys ya Karena kita udah cuan guys ya Dan terlepas dari itu semua seperti biasa guys di sini cuma sekedar ribaan semata Tidak untuk ditiru tidak untuk dicontoh guys ya Dan kalaupun ingin bermain Cukup menggunakan yang namanya Dana kenakalan Ingat guys ya dana kenakalan Oke Oke, okay, makasih banyak kalian di sini yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you banget, semoga kalian juga. Keluar dari ini kita cabut All this way Swede guys ya. Thank you banget, kita bakalan jumpa lagi di next konten. Salam sensasional dan bye bye. Thank you guys ya.